Bah! Bah! Whoa! Sakit banget, bro. You got a friend in me. You got a friend in me ayo hey, what's up bro bakal kabar semua, lo jadi kali ini mabro oca bakal mau bahas holger bro ini holger kayaknya bakal jadi holger lagi deh mabro ya, ini lagi hot-hotnya ya, diantara semua senjata yang di-buff ya, m16, icr, locus, Saberum 4 type 5 dan banyak lagi yang di-buff, tapi holger ini menurut oca yang lagi Hot-hotnya mah bro ya Bahkan di proskrim ini sekarang udah banyak sekali yang pake Holger ya Wah ini kembali meta lagi sih mah bro ya Padahal belum lama Holger ini meta terus di nerf ya Dan gak lama setelah itu sekarang nih sekarang Dibuff lagi, dibikin gay lagi mah bro Holger emang ganti aja nama Asli aja ngerasain banget mah bro ya Ini damage-nya ditingkatin Radius-nya ditingkatin Terus akurasi ads ditingkatin men Wah, mantep banget sih, bro ya. Uh, udah deh, kali ini coba pakai Holger. Dan Oce memang sudah agak lama nggak pake Holger, ya. Sekalian, Oce kasih tahu gunsmith buat kalian. Para pencinta Holger ini, bro. Oke, let's go. Kita langsung main saja ke Ranked, bro. Yo! Tapi sebelum itu, Mabro, bro Oce mau pilih-pilih dulu nih. Karakter apa yang terbaik buat Holger ini. Huh, ini udah Oce pake kemarin. Arteri kali ya. Gini-gini aja ya, running, castrol, wih cocok sih nih, cocok ini bro. Yang bener. Kita pakai ini, oke? pas banget sih mah bro ya, karakter cewek bawanya holder, ini karakter paling cocok menurut aja. Biasanya kan cowok karakter cowok yang bagus lah, pas lah. Kan senjata berat ya, masa cewek punya berat-berat, tapi <laughs> namanya juga game ya, ya? Okay. <laughs> Yuk, Bro, langsung aja kita main. Woo, langsung dapat, Ma Let's go, cuy. Hih, vulgar nih, Ma ya. Nih, insta lagi. Udah lama nih, udah nggak ngeliatin like holger Ini lucu sih. Ya, inspect Holger kayak kayak apa ya? Kayak orang stres lagi megang senjata mah, Bro ya. Kalau pendek kan keren dah. Ya. Hey, Swiss blade, blade keren. Ya ampun. Oke. Okay. Kita sudah start Mauria. Wuh, sangat penasaran sekali ya. Anjas semal, Bro. Mantap. Let's go ya. Kita kasih pam-pam aja, Bro. Bro, wow, all bang aja mah bro. Hmm, mantap sekali C. Wow, sakit banget bro. Wah, gokil sih. Wah. Wow. Kita wol lagi aja ya. Kan lagi musimnya mah, Bro. Cuma kasih paham nih. Rata kah? Spawn bawah terus nih. Wow. Gila, uci terbang wolbing ya, mantap. Wow, uci jadi suka wolbing ma bro. Cagar keluarkan predator misil, luar. si musuhnya? Apakah kalian melihat musuhnya? Nice! bahaya sekali. nice kita ajar lagi mana musuhnya oke ma bro mantap cuy oke Yo, ya, jam hati maafin nocaya maaf bro ya tak apalah nice mantap, wow, ah gila, disukannya ya, holder, op kali loh, wow op mah bro ya, mantap mah bro, ini luar biasa sih, bisa-bisa jadi holge lagi loh ini senjata mah berbahaya sekali ya, tuh, aku coba kill lumayan lah segitu, gigi, gigi cenak Mana yang musuhnya ya Nice santai so. aja malah bro ya Oke okay. Nice cuma gerjugan juga tuh ya. ya emang ultilnya mantap sih. Boom. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. <laughs> eh, gak ada yang kena mah, Bro. Wah. Mantap. Sejak akan keluaran ulti deh kayak gitu. Nice, c nya kambil mah bro, baik sekali. Tidak, ya. Yeah. Kira-kira musik pada kemana ya? Ocha, motor-motor pakai holding nggak ketemu-temu, eh. Oke, mantap. Nah, dia nembak oce duluan tapi dia mati mah bro ya. Sayang sekali bro. Wow, nice kan? Wah, oce match holder. Dia bunuh oce dua kali tuh mah bro. Emang holder mantep sih. Mana lagi sih musuhnya? Dia bayi pusing tuh musuhnya mah, Bro. Kebingungan sepertinya sih. Nice. Bah. Mantap kali buat spawn trap, spawn trap ya. Bah musuhnya sampai bingung tuh. Iya, yeah, gila sih. Mantap guys ini minimal, Bro. Mantap lah ya ini. Edi. Thank you for the like, Bro. Wow. Sampai bingung ya harus muji apa lagi ini untuk nyata Holger ini. Oke, okay, mau Bro, game selanjutnya dapat map shoot house nih. Oke. Okay kita sikat aja ya kita sikat lagi <laughs> kayak berasa auto win loh kalau pakai hogger ini setelah pakai yang update-an ini ya bro mantap Oke, dapat 2 mah, bro. Tuh, ih. Eh. Maksudnya bingung nih, ntar. Udah, segi sakit banget loh. Anye, anye, anye. Nice lah. Lagi mah bro, oke. Okay. Ratain aja mah bro. Ya Allah, ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. kalau ya aku ya Allah. Ah, cemara kebencet ini mah bro. Ampun deh. Ah, malah ngeluarin predator misil mah bro ngapain deh ya hmm. ayo ah, yes, sekali nice sir. Oke, okay. kita gas lagi nih. Si Pam coy, mantap! Ucap, gak mau pakai ulti ya, Ma? Bro, santai dulu. Nice, wah, kena ikonku. Hai, nice, ratain aja dan macam lihat dulu. Filmnya oke, masih pada di sana. Skone ya, eh, lumayan. Nice, manusia ada jusnya, nih, Mbak Bro. Dia sekali, coy. Hmm, mana lagi? Mantap. Oke, sudah rata semuanya ya. Dan kita lanjut ke round selanjutnya, cuy. Wow. Ngerti lagi sih aku. Dua, ada dua, bro dua, dua, oke dua, dua, dua, Woi shotgun lo ya Allah dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, Mama, bro, mama, bro, mati, ojek, mama, bro, maaf ya, anjay, sakit banget ya, kelas lagi. Ya bro, injak. kita bikin pindah aja ya spawnnya mamam -mam lo si pamanya Ma Bro. Eh eh eh Ya yeah. bingung kan Bingung kan Bingung kan And yeah. bingung kan Keluar lagi Pak Bro. Keluar bebek. <laughs> gila ini. Kalian kayaknya harus pake deh, Mabre. Karena sangat parah sekali, men ya Keren, keren, Jadi ini Mabro Gunsmith atau attachment-nya, silahkan dilihat ya di Mono Light Suppressor, Mipi Light Barrel, Nostock Disable, dan Wicilizer Tactical Kalau LMG kayaknya harus banget pake yang disable ya Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pake Boleh pake Granular Grip tape kalau misalnya kalian kurang buat uh, nembaknya ya khususnya buat long range ya soalnya kan kalau nembak yang menurut Ocea lumayan jauh gitu kadang suka geter mah bro ya, crosshair-nya tuh kadang suka, ya nggak terlalu masuk lurunya, lah jadi granulite itu sangat ngebantu sekali, tapi Ocea cocoknya disable sih karena ya Oke juga suka main di jarak dekat jadi itu penting sekali ya, disable jadi para rasa tuh jadi susah move-nya mah bro Gerak-geraknya jadi pelan nah, Itu penting sekali udah, Mabro, keinginnya gitu aja untuk video kali ini mabruk tanggapan kalian tentang hal Grading gimana Mabru, langsung aja komen di kolom komentar ya, Mabro, jangan lupa like dan share video C ya Mabro ya Pastinya jangan lupa subscribe, seterus aktifkan loncengnya Juga Mabro ya Dan yap, kayak gitu aja video kali ini Mabro See you Mabro, dadah semuanya Yaudah, dadah semuanya See you next